Oke okay, halo cek cek cek cek 2, tiga <guluh> Oke okay, nah jadi di video kali ini Jadi di video kali ini saya mm, Gue ya Akan buat video Unboxing <guluh> Nah ini dia uh, Unboxing HKG kandidat ya Jadi ini itu event udah lama boy Jadi sebelum rilis kayaknya uh, Top up ya 12 September Kalau nggak salah sampai Uh, apa tanggal 18 September kalau gak salah Aduh kirain aneh udah nda ngarep ya tapi da dapatnya baru tadi jam 3 sore Anjay mantap <tuh> milik me ke mana Boy lumayan dapet es Ninja 3 kali sama 10 kali uh, gearbox ya dan the uh, ripping Stone lumayan 100 <tuh> Hai. menerima dapat ninja Kabuto sama Obito gitu. Itu tinggal dua lagi, aneh, tinggal dua lagi mau ke RR. Aduh. Oke nih, ini yang ninja S mana? Oh ini kalau yang 10 gear ya. Kalau 10 gear itu aneh udah semua sih ya. Hmm, lumayan dapat sepatu, langsung dapat helmet, dapat apa lagi? Hmm, dapat baju armor. Hmm, ternyata helm lagi, baju lagi, baju lagi, sepatu dong. Nah, sepatu, baju lagi. Anjay, banyak kali baju ya. <laughs> ada empat Oke, okay, oke. Okay. Udah gak ada pul pul pul. Wah, masih kosong. Rupanya masih kosong, masih kosong. Ada 10 slot lagi. Kita pasang dulu nih ke dengan Sasuke ya dan dengan Sasuke Yang sepatu Yang ini nih 110 Langsung wuh, Ini ada tiga Yang A Harus yang S dong Yang S semua nih sekarang Oh mantep uh, Ninja yang lain juga Bakal kebagian sih Yang baju nih Lumayan equip Serib yang 1100. Mm -mm. Sepatu mm -mm. Langsung ke si Mitsuki Lumayan sih ini nih tepikan Mitsuki Tapi kan elemen air gitu Elemen air Jarang dipakai orang-orang ya Padahal sakit sih Cuman jurus-jurusnya aja Harus pas gitu Jurus water susah Carinya boy Hmm Wah -mm. oh yang Jiraiya enggak usah deh kalau yang Jiraiya soalnya ada di deploy ke Boruto aja deh. Boruto nih. Asuma, Naruto, oh Hinata. Tsunade, Tsunade gede. <laughs> Kita pakai girinya. Sunna, Sunna deh. Sepatu mana sepatu? Ada sepatu. Onoki Oh no, ki okay. sepatu oke. Okay. Nah, ini kakashi. Aneh, dapat kekasih ini dari apa ya? Dari kartu ya, udah dapat 100 kartu, langsung dapat kakashi Sensei. Anjay, alhamdulillah. Killer B ini, killer B gak ada di deploy ya? Deploy HP gitu. Talahan ane kombinasikan, ke Minato Oke, okay, nah kita sekarang buka ini nih, ninja. Kita akan dapat apa nih, ninja esnya. Hahaha. <laughs> Yus, anjay onoki bos. Ah, ada luar berisik buat Onoki. Nah, kebutuh dong satu lagi harus obito, obito, obito, obito, obito, obito. Mudah-mudahan obito, mudah-mudahan obito. Kebutuh lumayan Anjay Sunade bos Sudah punya Sunade sudah punya Onoki sudah punya Tapi gak apa lah Gak apa lah Bersyukur Bersyukur aja Hanjau udah satu plus Plus 1 gitu Aduh Nah yang penting ini nih, Iya sih Mantap <tongan> Tinggal objito totobi kayaknya Kalau mau RR Kalau Tobi sih gak Apa ya nggak uh, terlalu nggak usahlah harus ada obito ya oke okay. udah ya gak ada lagi apa berarti tinggal Peran ya Anif udah ada terpetran ini udah dua minggu gak dikirim-kirim gitu, petaran reward lumayan PIP5. Kalau PIP5 itu kan, uh, apa? Dapat S double S-nya, 4 kalau gak salah, yang S-nya 7 uh, mantap auto RR itu. Oh, gak bisa ya, gak bisa semua level 5-3. Harus pakai gold, sayang gold-nya mau kumpul 5.000 gol aja deh anggar minat kalau 4 hahaha <remake> oke okay. udah full ya udah gak bisa lagi wih malah berkurang comeback powernya jadi 15.500 kita coba aja nih yang Kakak yang mungkin belum level 53 sikirnya ya kan kalau yang tadi yang A udah level 53 semuanya kasih enggak masih enggak miss mulu ya kalau racing yang besar noh miss mulu apa aneh apa kalau di kalian ya, yang pasingan besar gitu miss mulu ga anjir nih semua jus julus-julusnya wah beda jauh bos ini mau udah kalah Tua. wah udah ini makalah kalah bos Rasuke, hai Megan. Oke. Ini hmm. 3.000 mantap. 3.000. Susur 4.000, 6.000 anjay. <laughs> bisa sih kalau Rasuke te tepikan. Ah, waduh kalah nih. Soalnya garing patut Bandara Sixpad ini nih. <laughs> Belum level 5-3 lim semua girnya. Aduh, udah kalah, Bos. <laughs> Ya mungkin sampai di sini saja video dari saya. Eh, jangan lupa like, comment and subscribe. <laughs> subscribe subscribe. Bye bye.